Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari anhu bahwa suatu ketika Sayyidatina Aisyah r.a mengangkat seorang lelaki untuk menjadi pemimpin dari suatu pasukan untuk melaksanakan suatu tugas lelaki ini setiap kali sholat selalu menjadi imam dan setiap bacaan yang ia baca selalu ia akhiri dengan surat al-ikhlas setelah pasukan ini pulang mereka, para pasukan merasa heran dengan apa yang dikerjakan atau yang dibaca oleh lelaki tersebut kenapa selalu mengakhiri bacaan setiap sholatnya dengan surat al-ikhlas Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW atau mereka menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah bersabda kepada mereka tanyakanlah kepada dia mengapa ia melakukan hal tersebut Akhirnya mereka berangkat untuk bertanya kepada laki tersebut dan lelaki tersebut menjawab Di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat Tuhan yang maha pengasih Aku suka membacanya di, di setiap salatku. Itu jawaban lelaki tersebut. Mereka lalu menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu bersabda, "Akhbiruhu anna Ta'ala yuhibbuhu." Sampaikanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya mulia. Tidak ada salahnya kita membaca dan mengulang-ulang surat tersebut meskipun hanya berupa surat-surat yang pendek. Yang kedua, jika kita ingin melakukan sesuatu, jangan perdulikan apa kata orang. Kerjakan hal tersebut dan raih apa yang ingin kita raih Meskipun orang-orang tidak menyukai kita Atau berbicara hal-hal yang tidak baik tentang kita Selagi itu tidak bertentangan dengan agama Kerjakan dan raih Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh